Nyolong uang dari iklan Siapa nih yang pernah ngelakukan gini Ayo ngaku kalian Siapa yang pernah udah monet Yang ngerasa pendapatannya Minim jadi pada akhirnya Nonton iklannya Lama-lama biar Apa Biar dibayar mahal Iya oke okay, oke okay, oke okay. Jadi itu memang benar Tapi itu cara yang salah Kenapa gue bilang Salah karena kalian main curang dan caranya salah pula. <laughs> Jadi gini, yang benar do memang dari lamanya tayang iklan itu merupakan persenan. Jadi berapa persen detik, berapa men detik ya hitungan detik biasanya berapa detik dia tayang. Semakin lama dia tayang maka dia bahkan semakin naik dibayar dong. Oke. Jadi datanglah orang yang ingin nonton iklannya aja. Iya enggak? Iyalah, yang biasa main curang tuh kayak gitu tuh. Jadi dia beranggapan kalau nonton iklan yang lama dapat penghasilannya banyak. Iya, iyalah. Akulah, lah yang Udah monet, biasa yang lakukan gitu, dan itu cukup salah. Karena kenapa itu salah? Karena sebagian dari kita cuma nonton iklannya aja. Pada umumnya ya, iklan Youtube itu pertama kali start, itu dua iklan. Iklan yang pertama, ini iklan bandel kalau gue bilang. Kenapa? Karena dia bisa di-skip setelah habis durasinya. Memang sih singkat beberapa detik aja Mungkin 20 detik cukup bosan juga Nah, biasanya yang bisa dilewatin itu iklan kedua Jadi orang kalau udah nonton iklan yang pertama Nonton iklan kedua Dia sengaja tuh, nggak klik tombol lewatin Ditontonnya 5 menit pun 5 menit 10 menit pun 10 menit tontonnya Dan berpikir Dapat banyak Lalu ketika videonya tayang Dia nonton cuma beberapa detik aja di close nya di close di close di close lalu dia tonton lagi iklannya itu terdetek nggak jawabannya terdeteksi karena sudah sangat jelas durasi nonton itu kan udah bisa kita lihat di analitik waktu terbaik intro terbaik itu ada di analitik semua kawan-kawan jadi, kalau kalian mau main kayak gitu, gue saran nih, udah. Jangan kayak gitu caranya. Ini, gue harus tahu caranya. Caranya itu, tonton video kalian itu full durasi. Videonya ditonton dulu full durasi. Lalu, menggunakan HP yang lain. Jangan hanya menggunakan satu device. Satu perangkat Apalagi yang kalau dia menggunakan Wi-Fi Satu jaringan untuk beberapa perangkat Dan itu terdeteksi kawan-kawan Jadi beli aja paket yang murah-murah Kalau emang mau main kayak gitu ya beli aja paket-paket yang murah Dan siapkan beberapa perangkat dan beberapa email Jadi nggak mudah terdeteksi dan ingat nontonnya jangan benter nonton video kalian itu yang benter nontonnya full jadi usahakan kalau emang mau membuat kayak gitu buat aja video-video yang 2 menit banyak nah itu aja tonton sampai full nanti baru tonton lagi tonton lagi jadi kalau misalnya nontonnya nggak sampai full tapi nonton iklannya sampai muntah pun jadi ya sama aja Uangnya nggak masuk ke kalian. Karena kalian udah terdeteksi. Jadi itu caranya ya. Sampai jumpa di video aku. Jika bermanfaat boleh di like dan subscribe. Kalau nggak, boleh komen di bawah dan beri diskusi antara aku dan kamu. Oke ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.